So, ada seorang cewek bernama Chubby yang baru aja pindah ke sebuah rumah baru bersama suaminya di Amerika Serikat. Doi itu juga punya dua ekor kucing peliharaan. Nah, suatu siang pas Doi lagi asik nonton TV, tiba-tiba ada sebuah kejadian aneh yang Doi alamin. Perhatiin baik-baik. Well, our surveillance camera caught this, and I'm a little bit nerved about everything that happens, and the fact that the camera just stopped at the end of this. Uh, I'm not really sure what to do about this. Um, just watch and let me know what you think at the end. <laughs> <laughs> My cat never comes up to me like this unless she wants food. so that might have been <laughs> what it was, but she was acting particularly weird. What's there, the girl? Why are you looking at me like that? Our cat just walked away from me and I felt like she knew it was coming. How was Tiba-tiba, kucing cubi itu menghampiri doi, padahal kucingnya tuh nggak pernah nyamperin doi kecuali pas minta makan doang, dan gak lama kemudian ada sebuah pot bunga yang jatuh sendiri dari tempatnya. Dan gak cuma itu, kamera CCTV yang ngerekam kejadian ini juga jatuh sendiri di waktu yang hampir bersamaan. Otomatis Doi bingung dan panik. Apalagi Doi lagi sendirian di rumahnya siang itu. Keanehan gak cuma sampai di situ doang. Di malam berikutnya, Cubi ngalamin sebuah kejadian yang lebih aneh di kamar tidurnya. I was fully asleep at this point and I was trying to wake up. Malam itu Cubi tidur bersama dengan suaminya Tapi secara misterius tiba-tiba pintu klosetnya bisa ngebuka dan nutup sendiri Keranjang pakaian kotor yang ada di sampingnya itu juga bisa geser berkali-kali Sampai puncaknya ada sebuah buku yang seolah kayak ada yang ngebanting dari atas meja Setelah kejadian itu mereka berdua langsung kebangun Dan pastinya mereka berdua panik ya Karena mereka sama sekali nggak tahu apa yang barusan terjadi di kamarnya Sampai mereka lihat lagi rekaman kamera nanny cam ini mereka juga cerita kalau setelah kejadian itu, mereka tuh jadi parnoan. Jadi takut buat tinggal di rumahnya sendiri. Padahal mereka baru aja beli rumah itu. Ada seorang chef bernama Douglas dari Amerika Serikat. Dan Doi itu nge-share sebuah video yang nggak wajar. Biasanya feed Instagramnya itu isinya foto-foto makanan dan hasil karya Doi. Tapi tiba-tiba... Suatu hari, Douglas nge sebuah video rekaman kamera CCTV yang ada di halaman rumahnya. Malam itu, kamera CCTV-nya berhasil merekam sesosok makhluk yang aneh banget. Dan Doi bilang kalau itu my new friendly neighbor. Perhatiin baik-baik. Dia says nice, clearly Ada sesosok berwarna putih yang berjalan mengendap-endap dengan pelan di depan rumah Douglas. Doi gak tahu itu siapa atau apa. Karena bentukannya tuh gak mirip sama kayak orang pada umumnya ya. Apalagi gerak-geriknya itu kayak begitu. Selama Douglas tinggal di rumahnya, Doi itu juga sama sekali nggak pernah ngeliat ada tetangganya yang bentukannya kayak begitu. Tapi Doi itu sama sekali nggak takut, makanya Doi bikin ini jadi bahan bercandaan doang. Dan Doi bilang kalau ini my new friendly neighbor. Palaman. Ada seorang ibu bernama Mandy yang tinggal di sebuah pinggiran kota di Amerika Serikat. Bahkan rumah Do itu deket banget sama hutan. Makanya, nggak jarang mendy itu ngeliat hewan-hewan liar di sekitar rumahnya, mulai dari beruang sampai kucing hutan. Karena sadar banyak hewan liar di sekitarnya, makanya suami mendy itu inisiatif buat pasang kamera CCTV di depan rumahnya. Tapi pada bulan Juli 2022 yang lalu, pas si mendy ini lagi nggak ada di rumah. Doi dapat notifikasi di handphonenya ada sebuah pergerakan yang mencurigakan yang terekam kamera CCTV itu. Dan ini yang terekam. Ada sebuah bayangan hitam yang berdiri deket banget sama rumah Mandy. Kayak cuman selisih berapa meter aja. Nggak jelas ya apakah yang tadi itu orang, hewan, atau mungkin sebuah penampakan. Tapi si Mandy ini bilang kalau Doi itu nggak punya tetangga. Alias tetangganya itu jauh-jauh rumahnya guys. Makanya Mandy itu nggak yakin kalau yang tadi itu adalah salah satu tetangganya. Lagian kalau yang tadi itu orang, ngapain Doi berdiri di pojokan kayak gitu? Dan Doi juga ngeliatin ke arah rumah Mendy itu cukup lama. Buat apa? Video Mendy ini viral banget di TikTok dan udah ditonton lebih dari belasan juta kali. Tapi sampai sekarang si Mendy ini juga nggak tahu apa yang sebenarnya terekam di video kamera CCTV-nya malam itu. So ada seorang cewek di Pakistan yang iseng buat nemenin bapaknya kerja sebagai security guard di sebuah pabrik. Malam itu Doi bareng bapaknya ada di ruang monitor CCTV Dan persis beberapa detik sebelum jam 12 malam Tiba-tiba Doi itu notice ada sesuatu yang sangat aneh yang terekam di kamera CCTV malam itu Perhatiin baik-baik Video ini diupload kredit dan otomatis banyak banget yang komen kalau yang tadi itu cuma masalah kompresi di kamera CCTV-nya yang mungkin bisa jadi bikin tampilannya jadi rusak kayak di video yang tadi. Bisa aja yang tadi itu cuma orang yang jalan di depan kamera CCTV ini aja. Tapi mungkin karena kompresinya lagi error atau gimana jadi gambarnya itu kayak ngeblur dan mozaik kayak gitu. Tapi perlu kalian ingat ya, ini tuh udah jam 12 malam dan pastinya di pabrik itu udah kosong dan sama sekali nggak ada aktivitas. Semua pekerja dan buruhnya itu pada pulang semua. Dan lagi pula ya, kalau kalian perhatiin baik-baik, salah satu dari dua makhluk yang terekam di kamera CCTV itu, gerakannya tuh aneh banget. Dia itu berjalan kayak membungkuk, kayak pakai kedua kaki dan kedua tangannya, kayak gorila. Kalau emang yang tadi itu cuma masalah glitch di kamera CCTV atau masalah kompresinya, harusnya nggak mungkin gerakannya jadi kayak begitu kan? Terus, terus. So, ada sebuah rekaman kamera CCTV yang viral di India beberapa waktu yang lalu. Di video itu, ada seorang ibu yang lari ketakutan seolah kayak ada sesuatu yang mengejar Doi dari belakang. Doi berlari sambil teriak-teriak minta pertolongan perhatiin baik-baik. Berkali-kali ibu itu noleh ke belakang, seolah kayak ada sesuatu yang mengejar doi yang gak kelihatan di kamera. Tapi, di akhir video, tiba-tiba out of nowhere, ada sesosok mirip laki-laki yang berdiri di ujung jalan. Dan Doi itu kayak ngeliatin ibu ini dari kejauhan. Doi cuman berhenti sampai di situ doang dan sama sekali gak melanjutin buat ngejar ibu yang tadi. Yang anehnya, kalau gua zoom dan gua perhatiin ke arah sosok itu, mata sosok yang tadi itu bercahaya di kegelapan. Padahal mata manusia itu gak mungkin bercahaya di dalam gelap. Yang anehnya, di awal video sosok yang tadi itu gak ada.